jika pergerakan GBPUSD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,37507-1,37278, sampai maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBPUSD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.38478. Sebaliknya waspadai jika harga GBP GBP/USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.37278 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.36907. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212